Nyo, myaw. Myaw, myaw, myaw, myaw. Wah siap Mas ini sudah berapa lama sih Mas? Oh, baru, baru satu bulan Oh baru satu bulan Baru anget-angetnya ya guys Baru anget-angetnya satu bulan Berarti yang di sana tuh menjamur Ada lima lokasi Tempat seperti ini jalan bisa mancing ini ikannya nila-nila ini bayar mancing ini oh, ini kita nyari sunset baru viral aja ini guys viralnya wisata Boya Ali Cengkle. wah dapat banyak itu Lokasi mantap sekali Bisa setrek-setrek Tapi kalau siang panas Bungi banget ini ternyata penuh kafe cengklek cengklek itu wisata model kopi seperti ini tuh banyak sekali ini kita mau cek dulu dangcana tuh penuh semua ini kebara pak kebak batan ini bebo yang tak nonton sini pak gih nah tempat-tempat kayak gini tuh banyak banget di sini Wah, ada baksonya juga nih kayaknya masuk di sini nih wah penuh ya, wisatanya tuh modelnya kayak gini semua nah nanti kita nunggu sunset dari sini sunset sunrise kita nyebrang yang di sini yang adalah musiknya oh, ternyata -ternyata. Jadi di Waduk Cengklik itu banyak lokasi. Mana ada adalah musiknya yang sangat itu tidak ada. Ada banyak lokasi kayak gini ada berapa tempat. Omah perahu Waduk Cengklik. Nanti kalian bisa nge-map sini ya, Omah perahu Waduk Cengklik. Ini gede-gede Kalau sana ini lokasinya semacam ini. dan musiknya. Nah, ini menunya di sini guys. Menunya murah meriah ini Kami goreng, nasi tempe. Dan sayur deso, guys. Oke, ceklok, ceklok. Ini lokasi Waduk cengkle di waktu sore hari. Ini sunset ini bersama Pak Byong. Ini ini sebagai penunjuk jalan kita tadi untuk menyampe lokasi apa namanya, spot Waduk cengkle Mantap sajanya ya, kopi-kopi. Jajan-jajanan macam angkringan Nah kalau siang apa sore kita tuh bisa Mancing atau naik kapal dari sini Tapi live musiknya tuh di sana Jadi kita tuh nggak bisa Pandang view dari sana itu View Waduk Cengklek Namanya Waduk Cengklek ya Sekali lagi Waduk Cengklek Nah kalau ini nggak ada awan itu sunsetnya mantap untuk ambil Videografi video, grafi, video pengambilan video-video wah ini makannya banyak banget nih belum dipersih kita seolah timnya kalau jam sore ini apa namanya udah penuh ini kopi nih paling murah kalau di kop, di Jogja itu biasanya 25 ribu itu cuma dapat satu gelas ini kita dapat 4 gelas dapat 4 gelas langsung Nah, siap, Mas. Ini sudah berapa lama, sih, oh, Mas? Baru satu bulan, baru satu bulan. Baru satu bulan di sini. Ini baru anget-angetnya, ya, guys. Baru anget-angetnya satu bulan, berarti yang di sana tuh menjamur, ada lima lokasi tempat seperti ini. Itu viewnya view Waduk Cengkeh. Kalau biasanya kita tuh uh, cek lokasi, cek lok, cek lok itu di Waduk Cengklik yang di sana itu kita kan biasanya dulu mancing, tapi nggak tahu ada tempat-tempat kayak ini. Mungkin ini habis pandemi ada semacam seperti ini. Karena yang di sana kan dirombak itu, ditutup semua. Dulu view-nya bagus sana, itu kan langsung ke sama ya sunset ya. Tapi kita mancing nggak ada spot uh, atau seperti ini. Tapi mantap sekali murah sekali kan. Makanan tadi habis nasi ayam cuma 16.000 sama dia ngambil sendiri terus mana kopi 5.000, es tehnya itu 5.000 tapi view-nya tuh mantap seperti ini. Good. Ceklok ceklok mantap.